titik dari dari uh, atas uh, kan sekarang ini kayaknya puncak kekemasannya seorang Roy Kiyoshi iya, juga. karena memang apa? kematian, akan tidak bertahan lama. tidak bertahan lama guys, dan Roy Giosi buat sahabat-sahabat pencinta Roy Kiyoshi atau Roy Kiyoshi lovers mungkin ramalan beliau, ramalan Roy Kiyoshi sendiri mungkin akan terbukti wah oh, ngeri banget ya, merinding ya? Ngeri banget. Ya. Ini, so, sumpah, ini su, sumbang. Ini merinding ini bulu-bulu hangus. Jadi kartunya kematian loh. Wah, ngeri. Yang secara radiasi harus memulai dari 0 lagi. Wah, kartu kematian. Dead, da, dead, dead. Mati aku Michael. Puh, ngeri guys, ngeri Oke okay, guys, saat ini. Saya Ratu Bidadari bersama Gusandi sedang di ruangan pembantaian, di mana di sini adalah ruangan tempat penyiksaan. Di sini banyak arwah-arwah yang tersiksa dan disiksa. Namun saat ini kita, saya Ratu Bidadari bersama Gusandi, bukan untuk mereview atau mengeksplor sosok-sosok yang ada di sini, tapi di sini kita mau bermain tarot di tempat yang angker dan begini sekarang kita uji nyali ya Gus ya. Tapi Gus biasanya e, orang-orang narot-narot itu kan e, di rumah atau di kafe atau di tempat yang gimana gitu kita kan kita narot cuman kita nggak lazim dan baru mungkin baru pertama kalinya bahkan di Indonesia ya e, seorang narot penarot narotnya di tempat angker. Di rumah terbengkalai ya. Di rumah terbengkalai uh, Mungkin saya uh, Untuk ada perizinan Mungkin saya harus bakar coba ya oh, kuliah. Kuliah. Oke. Oke Buat teman-teman semuanya ya Jadi memang kenapa kok Ini lagi naruh di tempat yang angker Yang wimit Yang keramat dikatakan seperti itu ya kita cari yang beda aja masakannya, biar lebih kerasa mistis-mistisnya Supaya lebih horror lagi ya, ya Lebih gerau-gerau lah pokoknya guys ya Pokoknya pancuri terus Kita akan coba uh, merosting salah satu uh, Kita merosting siapa Gus? Roy Kiosi Roy Kiosi Hei Roy Apa kabar? aku? Disini engkau Lu gue taruh bersama kesan Oke okay? Mungkin saya izin untuk uh, izin dulu di tempat solihul wilayah ya, supaya dalam uh, acara tarot kita tidak ada gangguan-gangguan ya <tuh> Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa rahim dari Putri Jayabharamu salam ya hodam, hodam ya hodam, loh jin ya hodam, loh yah hodam, jasad ya hodam, loh koi ya hodam, malaikat ya rija luka Ini kecondohan rumah cuma Roasting, ini bukan itu apa tapi kita untuk um, mengenali di dalam lagi mungkin seorang Roy Giyoshi yang dikenal lebih apa natural, peran naturalah peran kalau kalau saya bumi, kalau kalau saya kalau Mungkin uh, mungkin teman-teman uh, penasaran ya. Uh, mungkin baru pertama kalinya seorang Roy Giosi, seorang indigo ditarot oleh seseorang. Biasanya beliau kan terawang-terawang, ngeramal-ngramal sekarang kita ramah Roy Tarot Roy guys, di tempat lagi. Apa yang uh, seorang ratu kita dari apa yang penasaran tentang, tentang Roy Kiyoshi itu Oke Oke, Bersandi, itu. mungkin saya lebih penasaran uh, tentang spiritual supramodernya Roy Kiyoshi itu berdasarkan memang asli murni dari Tuhan Real dari lahir atau beliaunya Roy Kiyoshi itu ngilmu atau berguru Atau seperti apa mungkin bisa dilihat dari kartu Gus Bersandi ya Oke, saya punya lima kartu di sini ya saya buka lima kartu uh, kespiritualan roy kiosi apakah memang dia itu dari leluhur atau mungkin apa uh, belajar umur. belajar atau berburu Atau nah, berburu ya di sini ya. saya tidak buka lima kartu dan akan saya padukan di sini dengan lima kartu saya lagi dengan kartu kehidupan saya kartu kehidupan seorang roy kiosi ini saya akan buka lagi. Saya selaraskan dengan kespiritualan seorang Roy Kiosi. Oke okay guys, sudah terbuka semuanya. Yang pasti ya. penasaran ini sahabat-sahabat Roy Kiosi lovers ini pasti penasaran ya tentang idolanya kita tarot. Kalau bisa mulai, guys Oke, okay, yang pertama, memang ya untuk kespiritualan Roy Kiosi di sini. Mm -hmm di sini memang Roy Kiyoshi butuh lebih berdamai dengan diri sendiri berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan semuanya lebih damai lagi Ber berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan semuanya. Oh. Hai Roy Geo harus ini. bisa lebih menerima Kamu dalam kehidupan karena di dalam kehidupan Roy Geo ya. masih sering uh, mungkin apa namanya terhasut hasut ya akhirnya sempat terjerumus kan ya seorang Roy terpengaruh akhirnya sempat mengalami suatu kesandung permasalahan permasalahan kasus karena ya itu harus punya prinsip yang kuat di situ atau salah krisip. pergaulan atau lainnya bisa ya. jadi bisa jadi karena namanya terhasut kan dari temen-temen-temen yang ya terjerumus itu sendiri karena di dalam tingkat kespiritualan Roy LG di sini. Untuk uh, suatu kebahagiaan itu sendiri juga uh, banyak rivalnya, ya, yang terlebut Oh, teman maksudnya pesaingnya kompetitornya Pesanya itu ya. juga sangat kuat sekali Karena di dalam kehidupan Roy Kiyoshi sendiri juga harus bisa lebih lepas lagi dalam beban-beban kehidupannya sendiri Mungkin uh, kena mental betul, atau ya. Apa lagi dunia artis Persaingannya jadi, sangat ketat sekali Dengan hujatan-hujatan itu saja Siapa sih yang gak punya jadi artis, terkenal, masuk TV, abisnya? Ya, Betul, itu harus, harus dibuang itu beberapa banyak. Ya. Karena apalagi dalam uh, tingkat kesepiritualan Roy Kiyoshi di sini, Seorang Roy Kiyoshi pun uh, terlalu tinggi ya, memiliki suatu angan-angan Memiliki -angan, ya. cita-cita, hmm. angan-angan harapan, impian yang terlalu tinggi Mimikun. ya Untuk Roy Kiyoshi lovers, mungkin sahabat-sahabat Roy Kiyoshi gitu. Dan di sini e, butuh ketenangan ya dalam satu perjalanan butuh kehidupan ketenangan. itu sendiri. Sekalipun itu terkadang sangat menyakitkan bagi Roy Yoshimura. Yes. Jadi harus seperti nah, apa? Bers, bahwa, contohnya kan e, Kak Roy dalam petunjuk tarot tersebut <coughs> tenang, tenang dalam artian seperti apa gitu. Jadi, Jadi tenangnya tenang seperti, seperti ini, misalkan banyak bicara e, atau hmm. kompetitor yang menyerang hmm. dia, persaingan-persaingan hmm. dia. Dia tetap bisa membawa dirinya. Ya sudah, bodoh amat. Nah, Harus cuek, cuek aja. Mau dia, musuhnya kayak gini, mau gitu. Ya sudah, aku bawa Aku fokus kepada tujuan tu sendiri. Oke, okay, oke. Okay. Jadi aku. Ya memang terkadang okay. manusia biasa ya. Kita semua kalau apa, Diserang Terserah yang mungkin menguji rasa kesabaran kita. Okay. Karena apa okay. ya? Itulah spiritual ya. Memang di dalam kespiritualan sendiri, seorang reok di sini saya katakan belajar. Belajar belajar ya mendalami sesuatu karena di dalam kehidupannya Roy Kiosi pun uh, harus bisa menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan kesenangan dan kesedihan itu sendiri betul. semuanya harus bisa diseimbangkan karena apa karena laki-laki di sini diingatkan ketenangan dalam betul. dunia spiritual Roy Kiyoshi harus jauh lebih tenang lagi karena apa? saya potong dulu ketenangan itu dengan cara semedi, atau dengan cara e, cuek atau dengan cara acuh tak acuh atau apatis seperti apa ketenangan mungkin buat Kak Roy Kiosi sendiri yang melihat video ini konten ini atau sahabat-sahabat Roy Kiosi lovers kan ketenangan ketenangannya seperti apa atau berdiam diri atau meninggalkan dunia entertain? atau seperti apa Gus bisa dijelaskan uh. lebih spesifik lagi biar teman-teman juga paham gitu. Jadi di sini di kartu terdepan itu sendiri ya teman-teman. Roy Kiasu ditutup untuk peninggalan sesuatu yang tidak bermanfaat mungkin. Sesuatu yang tidak bermanfaat. So, uh, suka ngomprok malam nggak? Penting GC lah. GC ini. itu istilahnya. anak muda Kan gitu. rohikiosi juga masih muda, masih lacang, masih single, mungkin masih senang seneng lah gitu. Tapi gak terlalu keseringan yeah, ya. okay, okay. Dan ketenangan itu sendiri Sekalipun banyak hujatan, serangan dari rival atau apa yang berusaha menjatuhkan seorang rohikiosi Di itu dia tetap bawa aja, harus tetap tenang mm -hmm. Tenang dan tenang Lawanan dengan satu kata yaitu Tenang itu sendiri Gus, cuman aku di sini tertarik, uh, uh, mungkin beberapa bulan yang lalu, ya, atau uh, tahun uh, lalu, uh, Kak Roy di uh, meramal dirinya akan meninggal di usia 40 tahun uh, karena diracun. Jadi yang meramal itu bukan orang lain, ya, bukan seorang individu lain, bukan uh, paranormal lain, bukan spiritual lain, tapi dirinya sendiri. Dirinya Bisa nggak dilihat dari tahu, itu apa? Roy Kiyoshi mati diracun dan mati sebelum usia 40 tahun. Tahun, tahun Mungkin ini menarik ya yang buat kita penasaran terutama para sahabat Roy Kiyoshi Lovers Dan di sini aku juga punya tiga uh, jadi diri dan kehidupan menjadi diri seorang Roy Kiyoshi apakah betul? Betul, itu? mati atau gimana? Memang apakah dalam itu? Uh, Roy Kiyoshi uh, dengan mungkin uh, penyampaiannya itu meramal dirinya sendiri Sebenarnya dia hmm. ingin lebih lepas lagi lebih bebas lagi untuk lepek Ya mungkin ya lepek dunia lepek mencari suatu manajemen lepek Manajemen konflik okay. lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek aku lepek lepek sendiri nah lepek nah, cara lepek lepek lepek lepek lepek seorang lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek ini lepek lepek ini lepek lepek lepek lepek lepek lepek lepek Baru pertama kalinya nah, seorang unggih, seorang peramal-peramal dirinya sendiri Adul, Ini kan luar biasa ya. banget Gus Karena di dalam kehidupan Roy sendiri juga butuh harus lebih bijaksana lagi Oke okay. Untuk lebih membuat suatu karya-karya itu sendiri Karena Ya itu laki-laki berdamai dengan diriku sendiri dan berdamai dengan semua. Oke okay, oke okay, okay. Mungkin dengan cara itu dia lebih lega, lebih merasa tereksploitasi dalam okay. suatu karya dia karena ya dia juga mempertahankan suatu popularitas seorang reality di Indonesia sendiri besar. untuk menjaga kestabilan di dunia entertainnya juga dan disinilah e, mungkin dari apa yang dia sampaikan untuk meramal dirinya sendiri disinilah banyak hal-hal e, yang tertarik ya. netizen <tentuk> netizen itu tertarik kepada kontennya dia okay. karena apa ini ya di sini dalam kehidupan ini ya terlalu egois kalau saya menikapi ya. okay. apa yang meramal diriku mati lebih baik aku ramal diriku aku kapan kaya? Oke. Okay, okay, aku dapat ganteng okay. cantik? terus okay. saya juga mengamati uh, Roy Tiosi. Karena Roy Tiosi kan masih single masih lajang ini. Okay. Kenapa sih padahal dia sudah ganteng terus kaya, okay. kenapa kok nggak nikah? Atau pasti kan banyak sih uh, yang fan yang suka yang ingin menikah dengan Roy Kiosi kan. Oh. Oh, bisa nggak, alasan apa seorang Roy Kiyoshi kok nggak nikah? Kok memilih dia lebih lajak, memilih sini, bisa nggak kita cari? Oh, tak mau tahu. Jadi, akan membacakan satu asmara Roy okay. Kiyoshi sendiri di sini. Saya punya empat kartu, empat kartu sama empat kartu okay. asmara. Mungkin yang pertama dalam kehidupan itu sendiri, yang memang Roy Kiyoshi sebenarnya juga ingin melepas masalah. Dia juga mencari mana wanita yang tepat karena di dalam kehidupan Roy juga butuh keseimbangan untuk pasangan itu sendiri pasangan. ya. Dia okay. ya, juga butuh karena dalam asmara sekarang Roy di sini sudah uh, terlalu untuk suatu asmara yang ibaratnya aku lama jomblo. Uh, memang sudah butuh sosok, -sosok seorang pendamping. Tertanya loh kenapa? Uh, uh, tapi nggak ada marah-marah nggak bicara? aku dong, satu tiga tiga. Dan disini memang sudah banyak ya eh, dari mungkin pihak-pihak keluarga ataupun sahabat kerabat yang menekan seorang religiusi untuk segera memiliki pasangan hidup. Tetapi di dalam asma Kiosi pernah mengalami suatu hal yaitu rasa sakit hati yang sangat dalam dan membuat trauma Jadi pernah dikecewakan. Pernah dikecewakan dan di sini dia merasa aku nggak bisa berkata-kata lagi okay. dalam asmara itu, nggak bisa kata-kata. Wow. terus gimana? Luar biasa karena dia seorang royalsi sampai kena bisa hati atau gabut bucin dulu. memang nah. galau kalau. ya. Galau kekhawatiran, gelisah masalah asmara ya sama. Ini akhirnya, saya lihat gambarnya kayak seperti menggantung, ya? Iya khawatir jadi di sini wow. mengartikan tentang rasa khawatir, rasa galau. Okay dan memang dari Asmaranya sendiri kan benar kan sinkron kan ya kalau kita radukan kan ya uh -huh. di sini dia sudah tahu yang kata-kata melalui Asmaranya itu sendiri okay. dan di sini dia dalam kehidupannya pun merasa uh, kebingungan itu sendiri okay. karena dalam asmara itu sendiri jika religiosi salutnya saya di sini katanya masih uh, memprioritaskan keluarga oh, so ya. dia lebih sayang sama namanya. namanya mamanya Roy Kiosi, kayaknya dia lebih mengutamakan di dulu untuk keutamaan untuk okay. karena dalam kehidupan seorang Roy Giosi dalam asmara dia nggak peduli mau dikatain jomblo mau dikatain alpa -alpa", apa betul, apa yang ya penting keluarga itu lebih dahulu aku mah gampang iya yang penting kebahagiaan ya. keluarga terutama mamanya kalau saya lihat ya. waduh kayak sayang banget sama mamanya betul banget nah, mungkin cara ada ada sesuatu ya. yang ditaruh tentang Roy Giosi untuk nah. yang terakhir mungkin aku punya pesan alam ya buat pesan alam Roy Giosi ya di ya pesan Casmita Pesan alam ini saya punya tiga kartu yang akan saya bongkar untuk seorang Proyekiosi Kalau oh, kapan pesan ya Proyekiosi boleh nanti kita main bareng kalau boleh di bareng Boleh bareng ya bersama itu kita jadarikan pesan ini Bisa kalian nanti saya akan bongkar-bongkar lebih bongkar jauh lagi nah, Pesan alam, pesan kehidupan untuk seorang di sini Yang pertama, Proyekiosi santai aja selalu saja gak terlalu muluk-muluk untuk perkangan-kangan dan jangan sering-sering memikirkan sesuatu yang belum terjadi sudah sesuatu. dipikirkan sekarang nah, misalkan kita contoh Berarti dia ini. kan indigo dia kan indigo, watcher dong karena dia kan tahu Kelas. apa sesuatu yang akan terjadi ya, sebenarnya kalau indigo itu penyakit kan? kok bisa dikatakan penyakit kan itu? itu jin yang terada bersarang di pelikis mata kita itu tapi gym. kan dia dari lahir dia nah, memang indigo itu dari lahir dari lahir kalau indigo tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Contohnya kita tadi meramal dirinya mati ya. meramal kejadian yang belum terjadi dalam kehidupan. Dan karena memang dalam kehidupan Roy Kiyoshi sendiri dia harus bisa menyuarakan sebagai entertainer ya. Entertainer. entertainer okay, okay. itu harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik untuk kepada kalangan muda khususnya karena apa? Dukungan orang tua di dalam kehidupan Roy Kiyoshi itu sangat luar biasa supportnya. Oke. Okay. Supportnya sangat luar biasa, dan di dalam kehidupan pun Roy Kiyoshi ditutup untuk lebih tenang lagi, lebih menikmati perjalanan yang lebih baik lagi, lebih positif thinking lagi. Karena apa? Karena Roy Kiyoshi dalam pesan alam akan mengalami titik dari nol untuk merangkak naik ke atas. Titik dari nol, ke atas Kan sekarang ini kayaknya puncak keemasannya seorang Roy Kiyoshi. Iya, karena memang apa? Kematian akan tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama, guys, stand token. Buat sahabat-sahabat pencinta roydeosi atau regio isi lovers, mungkin ramalan beliau, ramalan roydeosi sendiri mungkin akan terbukti Wah, ngeri banget ya. Nerib merinding ya Ngeri banget. Dari ya, ini, sob, sumpah, ini merinding, ini bulu-bulu. Oh, Jadi kartunya kematian, loh. Ya, cara lagi easy harus memulai dari nol lagi. Wah, kartu kematian. Dead, dead, dead, dead. dead. dead. mati Allah oh Michael. Puh, ngeri guys, ngeri. Tapi aku kalau masukan ini ya masukkan aja, uh, dari waktu sudah dari merosting saya sedikit aja tentang. Oke okay, guys, ikuti saya ratu bidadari dukun kondang idola sejuta umat kita ke tempat pembantaian ke tempat yang lebih angker lagi buat teman-teman tetap schedule dan tetap ikuti channel YouTube Ratu Bidadari TV menelusuri demi menelusuri Gus Andi mana ini Oke okay.